buah ya benda dinamakan benda hidup mengapa? karena dia menggunakan satu makanan, bisa bergerak, bisa berkembang biak, ya dan menghirup napas. Di sini bendera dan buku termasuk benda tak hidup, ya alasannya. Karena benda mati ya, benda hidup satu, dia tidak bisa bergerak atau berpindah tempat. Yang kedua, dia tidak punya aja selama satu detik itu. Kecuali ada ya, ya, yang pindah, masih ada di sana, di atas sana, berarti bisa berpindah tempat ya. Ada yang tidak jelas. Nah, sekarang jawabannya gini ya: ini pemahaman benda hidup dan benda. Benda-benda berikut ya Ada bendera, ada gambar kucing, ada gambar buku ya Pertanyaannya, manakah yang termasuk benda itu? Ya. Mana coba yang termasuk hidup? Kucing, kucing. Ya, Kenapa? Kenapa bendera sama buku itu dikatakan benda, -benda tak hidup? Hmm. Kenapa? Kenapa? Karena dia tidak bernapas. Ya, lagi apa? Biar bertapas Betul Satu lagi, dia dapat, Satu lagi dia tidak dapat makanan dan Satu lagi dia tidak dapat Berpindah atau berpindah Nah sekarang di lanjutkan ya Udah selesai kalau menurut saya, lihat.